Assalamualaikum. So, apa kabar semua? Aku harap semua sihat dan salam Aidilfitri kepada semua orang. Uh, kepada yang nak makan ketupat tu boleh pet tengok video aku ni. Okay. So, hari ni aku nak cerita pasal ada seorang uh, ni list-list soalan orang tanya dekat Facebook ku. So, ni hari ni aku nak ambil topik berapa hari peraturan X ni dan terima kasih kepada Nazo Creative Book Studio kerana tanya soalan tu. Sebenarnya untuk runs ad ni tak ada masalah berapa hari yang yang masalahnya adalah nak kita kena nak kena tengok performance ads tu dan nak kena tengok berapa bajet yang kita ada. Tapi first untuk style ku, aku akan ada dua jenis, dua jenis iklan. Satu nama iklan dia iklan satu lagi nama iklannya ni betul-betul di dia okay, mute description dah, dah. Sebab apa aku kata ni? Sebab yang iklan-iklan cubaan ni basically ada iklan untuk testing sebelum kita spend yang real budget. So, seperti yang hangpa tahu, iklan cubaan ni adalah letak semua yang paling minimum. Semua yang paling minimum supaya kita tak perlu spend banyak sangat untuk buat cubaan. Sebab nama pun cubaan. So, iklan ni paling minimum macam biasalah, Pak. Pak Pening dia rupang. Tak selak aku untuk hari ni kalau kita tengok agak-agak tak tahulah berapa iklan cubaan ni kita kena buat dalam masa 24 jam sahaja sebab nak test je jangan buat kurang, jangan buat terlebih sebab lebih rugi kurang kita tak dapat data sebetulnya sebab Facebook tengah algoritm dia tengah kumpul-kumpul kumpul orang yang sebetulnya untuk buat ek, untuk yang like, komen dan share so, yang kedua adalah iklan betul-betul ni macam mana nak tahu iklan tu adalah iklan betul-betul adalah dengan bila hang buat ads tu, orang komen, orang like, orang share dan paling penting sekali, orang, hang dapat close sale. Basically, kalau hang jual tudung ke, jual baju mayu ke, jual kuih raya ke, hang dapat close melalui eklan tu. So, tu maksudnya eklan, bila daripada eklan cobaan, nak jadi eklan betul-betul, bila hang dah dapat orang macam tu, hang dah confirm lah eklan ni ada eklan betul-betul kan. So, untuk run eklan betul-betul ni, tak kisahlah upah hari sebab yang tu tinggal on bajet ni hang lah. So, itu saja beraku. aku. harap video ini bermanfaat. Kepada siapa yang rasa bermanfaat, boleh like, komen dan share kat bawah. Dan, uh, kalau yang nak tanya soalan, boleh masuk ke link video aku yang, yang ini. Saya so, aku buka. Sebab video ni, aku dah upgrade sikit. Aku dah letak subtitle. So, apa boleh tengoklah kot. Video ni. Dan komen kat bawah video ni, supaya semua orang boleh, tahu lah. Sebab basically, video ni paling banyak orang tengok. Dan, kadang-kadang, ada orang boleh, kongsi dia pun punya pendapat pun, boleh juga guys itu so, apa yang mana tak faham, boleh tanya kat sini, ni tak banyak lah, aku punya tak banyak apa, -apa aku cakap, ni tak apalah <laughs> ok, itu saya berlaku beberapa kali dah, itu saja ah, tak adalah bye, selamat raya selamat datang, Kali lagi daripada Yasir Amron, kita jumpa di video akan datang ah. ya yeah.